Ini adalah tempat di mana saya selalu bertemu dengan Gusti Kanjeng Bunda, Ratu Roro Kidul. Dan ini adalah tempat pertapaan saya. Saya selalu berinteraksi dan bertemu dengan beliau secara langsung di sini. Dan saya juga dipertemukan juga dengan Afida Nimas Blorong di sini. Jadi di sini adalah tempat pertemuan saya dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Dan tindanya mas doro, dan tempatnya ini uh, sangat curam sekali. Uh, Ombaknya juga sangat besar, dan uh, saya berada di tebing, dan tebingnya bebatuan, jadi uh, sangat bahaya sekali dan curam. Dan isinya adalah tempat pertapaan saya, teman-teman. Mungkin teman-teman uh, penasaran. Uh, Lokasinya se-ekstrim apa sih? Oke, okay, mungkin uh, akan saya review. Mungkin teman-teman juga akan penasaran dengan uh, ombaknya juga, ya. Ini teman-teman, ombaknya sangat besar sekali di sini. Ombaknya wow, menakutkan banget! Wow, dan bahkan percikan-percikan uh, airnya itu bisa sampai ke atas luar biasa sekali teman-teman dan disinilah saya eh, bertemu dengan beliau Gusti Kanjeng Bunda Ratu Kidul gitu, sini dan saya pasti akan dihadiri dengan Adindani Mas Blorong di sini, dan ini adalah tempat pertapaan saya di sini. Saya selalu bertapa, bersemedi di sini, teman-teman. Dimana saya selalu berinteraksi dengan beliau. Ombaknya cukup menawan dan bahkan juga menakutkan, apalagi suasana di malam hari. Saya juga sering malam hari itu e, bertapa, jadi pertapaan saya, semek di saya itu malam hari Jadi ketika malam hari itu e, laut, ombaknya itu e, naik, jadi sampai ke sini juga teman-teman Jadi di sini kalau nggak nyali, nggak punya nyali, wah itu bisa bahaya banyak ngeri guys ya inilah eh, sedikit dari cerita saya eh, ini adalah tempat favorit saya di sini sama di sana teman-teman cuman eh, terhalangi oleh batu ini jadi di sebelahnya batunya ini batu ini ada tempat favorit saya cuman tidak akan saya kasih tahu gimana lokasinya karena ini rahasia banget teman-teman Obatnya, wow, menarik dan kita bisa e, menikmati pemandangan yang luar biasa sekali, teman-teman. Pemandangannya sangat luar biasa dan kalau sudah malam di sini waktu gelap sekali, sesudunya nggak ada percayaan. Jadi kalau nggak punya mental, nggak punya nyali, wah bisa nangis dan bahkan bisa kencing-kencing juga, guys karena di sini tempatnya cukup angker dan sangat dingin sekali. Terus nah, guys, di belakang saya ini adalah gunung. Belakang saya ini adalah gunung guys. Belakang saya itu gunung. E, Cuma nggak kelihatan. Kalau ke atas itu e, ada gunung dan ada tepen-tepen juga. Batunya, eh, cukup tajem -tajem ya. batunya cukup tajam-tajam ya tastur batunya cukup tajam dan kalau mau ke sini juga harus berhati-hati waspada karena kalau sampai terpleset ya resikonya ya Ditangguh penumpang ya ya bisa inalilahi soalnya keras di sini batunya eh, kalau licin sih enggak cuman curam aja, ngeri banget soalnya batunya runcing-runcing di sini, guys. Jadi uh, harus hati-hati. Keren banget. Ombaknya luar biasa sekali, dan saya juga suka uh, ke sana. Itu adalah gunung yang berada di tengah-tengah laut. Saya biasanya juga sendirian di sana dan di sana juga nggak ada orang gitu loh, hanya aku sendiri teman-teman. Kadang aku juga di situ, kadang aku juga menyendiri di situ teman-teman. Cuman siang ya, kalau malam tenggelam, kalau malam nggak bisa. Kalau malam itu oh, airnya bisa di atasnya batu itu teman-teman. Ini saya sepil dan saya berada di atas ini teman-teman Ya ini adalah kisah saya teman-teman semua orang punya kisah ya Semua orang punya kisah, semua orang punya cerita Pada, inti, pada intinya ya kembali ke masing-masing lah Jadi buat teman-teman Hargailah Buat teman-teman Jangan saling uh, Membuli intinya. Ini cuman sebatas edukasi Jadi uh, Yang saya suguhkan ini Hanya sebatas Hiburan, edukasi Cuman real Nyata dalam kehidupan saya Jadi apa yang saya lakukan ini Nyata teman-teman Yang saya lakukan nyata real dan ini adalah real dari kehidupan saya Ratu Bidadari. Hanya saja ini saya gunakan untuk hiburan buat kalian-kalian kalian. dan terutama edukasi gitu. Ngeri teman-teman. Oke teman-teman, wow ombaknya gede banget. Ombaknya wow, ombaknya sampai ke sini guys. Gelombang-gelombangnya luar biasa sekali Ngeri pokoknya Ngeri guys